Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kami, info seputar kesehatan, berikut ini kami akan mengulas tentang, 6 manfaat buah kelapa untuk kecantikan. Tak hanya baik untuk kesehatan tubuh, ada beragam manfaat buah kelapa untuk kecantikan yang juga bisa Anda dapatkan. Manfaat ini berasal dari berbagai kandungan nutrisi di dalamnya. Tak heran bila buah kelapa banyak digunakan sebagai bahan alami untuk produk kecantikan dan suplemen. Buah kelapa kerap diolah menjadi berbagai jenis makanan. Airnya yang terasa menyegarkan sering menjadi alternatif untuk menghilangkan dahaga. Daging buahnya pun begitu nikmat dan mengandung banyak serat, sehingga dapat memberikan efek mengenyangkan. Tak hanya serat, buah kelapa diketahui rendah kalori dan mengandung makronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Buah kelapa juga dikenal kaya akan nutrisi penting yang bermanfaat untuk kecantikan maupun kesehatan tubuh, seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E, serta berbagai jenis mineral seperti zat besi, selenium, fosfor, kalium, zinc, dan magnesium. Selain itu, buah kelapa juga banyak mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Manfaat buah kelapa untuk kecantikan Buah kelapa yang telah diolah menjadi minyak kelapa banyak dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk merawat kulit dan rambut serta kandungan dalam berbagai produk perawatan kulit. Berikut ini adalah manfaat buah kelapa yang baik untuk kecantikan. 1. Melembabkan kulit kering Selain dapat melindungi dan memperbaiki lapisan kulit, buah kelapa yang telah diolah menjadi minyak juga dapat melembabkan kulit kering sekaligus menjaga kulit tetap lembut dan lembab. Khasiat ini dapat Anda peroleh berkat kandungan lemak, seperti asam oleat, di dalam minyak kelapa yang terbukti baik untuk memelihara kelembapan kulit. 2. Mencerahkan dan memutihkan kulit wajah Minyak dari buah kelapa merupakan salah satu bahan yang sering digunakan untuk masker wajah alami. Minyak ini mengandung vitamin E yang memiliki efek mencerahkan dan memutihkan kulit wajah, mengatasi noda hitam, serta mengurangi tanda penuaan dini. Meski demikian, minyak kelapa termasuk dalam jenis minyak yang dapat menumpuk di pori-pori dan menyebabkan komedo serta jerawat. Oleh karena itu, minyak ini tidak cocok digunakan oleh orang yang memiliki kulit wajah berjerawat, berkomedo, atau tipe kulit berminyak. 3. Mengencangkan kulit Kandungan asam laurat dalam minyak kelapa diketahui memiliki efek yang baik dalam mendukung produksi kolagen. Kolagen inilah yang berperan penting dalam mengencangkan kulit dan mempertahankan elastisitas kulit sehingga kulit selalu tampak awet muda. 4. Mengatasi infeksi dan iritasi kulit. Buah kelapa yang telah diolah menjadi minyak juga memiliki sifat antibakteri dan anti radang yang cukup potensial dalam mengatasi berbagai masalah kulit mulai dari selulitis, folikulitis hingga eksim. Namun, manfaat minyak kelapa ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Jika Anda mengalami infeksi kulit, seperti bisul atau jerawat yang meradang, sebaiknya konsultasikan ke dokter sebelum menggunakan minyak kelapa untuk mengobati kondisi tersebut. 5. Melembutkan bibir Manfaat buah kelapa untuk kecantikan yang juga tak kalah penting adalah melembabkan dan melembutkan bibir. Khasiat tersebut diperoleh dari kandungan asam oleat yang sering dijadikan bahan aktif dalam pelembab bibir maupun untuk mengatasi bibir kering dan pecah-pecah. 6 mencegah dan mengatasi rambut rontok berbagai produk yang diolah dari minyak kelapa seperti santan dan minyak kelapa juga bermanfaat untuk menjaga kelembapan dan kekuatan rambut serta menutrisi kulit kelapa dan folikel rambut santan dan minyak kelapa juga dapat digunakan sebagai masker rambut alami untuk melembutkan dan menghaluskan juga mencegah rambut rontok selain manfaat buah kelapa untuk kecantikan ada juga beragam manfaat buah kelapa lainnya yang juga baik untuk kesehatan tubuh, mulai dari mencegah dan mengatasi dehidrasi, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan berat badan, serta mengurangi risiko terkena berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, demikian ulasan info seputar kesehatan dari kami, semoga bermanfaat, terima kasih.